Menurut aku desainnya seperti Skandinavian, tau gak sih Skandinavian yang uh, atap rumahnya tuh agak kayak segitiga gitu, keren loh. people balik lagi sama aku Cynthia Putri dan aku sekarang lagi ada di Jakarta Timur yaitu di Jakarta Garden City. Nah, Jakarta Garden City ini berdiri di atas lahan seluas 370 hektar gila gede banget kan. Dan juga di sini berbagai macam fasilitas yang menunjang yaitu ada IKEA, ada Iron Mall dan juga ada di sebelah kiri saya itu lahan besar. Uh, untuk rumah sakit Maya Pada dan juga di sini ada klaster-klasternya, ada juga apartmennya, ada juga ruko komersial. Nah di belakang aku ini ada satu ruko yang keren banget dan juga um, menurut aku desainnya seperti Skandinavian, tau gak sih Skandinavian yang uh, atap rumahnya tuh agak kayak segitiga gitu, keren loh, iya kan? Nah sekarang aku mau nge-review salah satu apartemen pertama yang ada di Jakarta Garden City yaitu Kleon Park Apartment. Yuk ikutin aku mengunjungi show unitnya. Kali ini aku lagi ada di show unit Cleon Park Apartment yaitu di Jakarta Garden City Kalian pasti tahu kan Jakarta Garden City itu satu township yang sangat besar yang ada di Jakarta Timur Nah aku mau beritahu ke kalian kalau show unitnya ini luasnya sekitar 32 dua meter persegi dan juga kalian bisa lihat uh, furnisnya itu uh, udah lumayan luxury ya kesannya seperti uh, estetik menurut aku estetik estetik ornamen ornamen kayu gitu. itu cukup beli 580 jutaan gitu udah dapat unit studio dengan luas 32 meter persegi dengan cicilan hanya 3 jutaan aja murahkan skalanya kota bayangin apartemen pertama yang ada di Jakarta Garden City yuk kita lihat uh, unit bedroom yang dua br Hi Risk nice people! Nah aku udah ada di unit 2BR Premium yang ada di Kleon Park Apartment Nah sebelum aku jelasin berbagai fasilitas atau uh, interior yang ada di uh, show unit ini Aku mau kasih tahu ke kalian kalau Jakarta Garden City hmm. itu adalah the biggest real estate yang ada di Jakarta Nah, kalian kebayang gak sih di Jakarta itu kan udah minim banget kan hunian? Nah, kalian kebayang gak sih ada satu township dengan luas 370 hektar yang ada di kota Jakarta? berbagai fasilitas yang sudah mendukung di Jakarta Garden City ini yaitu ada rumah sakit Mayapada, Aeon Mall, IKEA dan juga Food Garden. Nah itu udah beroperasi mungkin dari 2017, keren kan? Dan juga nanti akan ada club house-nya, akan ada berbagai perumahan dan juga ada pembensinnya sendiri, keren nggak? Keren! High res people, nah di unit 2BR ini tersedia Dua kamar tidur dan juga satu kamar mandi dan kitchen setnya ini keren banget, seperti kalian lihat. Iya, semi furnisnya itu uh, nanti dikasih berbagai macam fasilitas lainnya. Ada juga di sini kerennya ada dua balkon berbeda, yaitu di kamar utama dan juga ada di area living room. Unit 2BR dengan luas 58 meter persegi di sini adalah area living roomnya Dan juga yang paling keren kalau di apartemen di seini ini satu, Untuk unit 2BR nya itu dia punya dua balkon Ada balkon untuk di kamar tidur utama dan juga ada yang buat di living roomnya Yuk kita lihat lagi, ada... Ini kamar uh, kamar keduanya Ini bukan master bedroomnya ya ini Keren banget loh Aku terbiasa setiap mau show unit, itu aku pasti pengen nyobain Rasanya, ada enak banget Oke lah ini luas nih, lumayan cukup luas ya? nggak terlalu lusus Dan juga ini ada kamar mandi Kamar mandinya itu letaknya ada di tengah-tengah kamar utama dan kamar kedua. Nih yuk Ayo receiver, masuk Kalian mau lihat enggak? Ada balkon yang private.. nih.. Aku nggak bisa buka ya.. Aku tutup aja.. <laughs> People, jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel Room A21 Property Channel untuk memberikan kalian berbagai macam informasi seputar properti di area Jabodetabek. Jangan lupa follow.